Tempat wisata dan berkreasi untuk warga Palembang yang terletak di keenteng Laut, Banyuasin Sumatera Selatan ini bernama Danau Pelangi Bambu Serumpun berjarak sekitar 3 km dari kota Palembang. Tempat ini memberikan fasilitas yang ada seperti pondok-pondokan, kolam pancing ikan, perahu sepeda dan sampan dan pendopo untuk istirahat juga menginap dengan HTM untuk orang dewasa Rp15.000 dan anak-anak Rp10.000 -anak berlaku setiap hari. Beberapa fasilitas dan paket yang disediakan pengelola, taman rekreasi ini antara lain adalah, ATV, dayung bebek, tempat mancing mania, motor-motoran becak, perahu angsa, untuk anak-anak bermain. Nah, apa? Mah, apa ini? itu Gara-gara dia ga hitung, hitung yang kan nah, ini, di depan, ngambil video ini yeah. Yeah. A kita, yeah. Oh, yang kayak ini nih, bisa Bisa memang dipasang di oh, keretak Yo, saudaraku, kita coba telusuri ya. Kita coba telusuri area tempat wisata saung bambu ini. Sepertinya ini masih baru ya, belum terlalu banyak pengunjung dan baru dibuka nih. Di sini tempat pemancingan ya, ada area pemancingan. Jadi sambil mancing dan... Dan bisa memesan makanan juga di sini. Nah, jadi istilahnya tempat nah, relax. Ini ini 3 jam berapa? 100 hari biasa. I'm maka nah, kita putih dulu deh boleh deh boleh ntar ada dua juga kan, kamu gini nih Mbak iya hmm. nyangka ada boleh nggak kami putus untuk itu? durian asli atau plastik Mbak? enggak ah bukan itu ya, tapi nggak tahu, tapi enggak harung nah duriannya Mbak, maunya Mbak? iya yeah. nah, nggak mau ada durian? agro-wisata kebundurian nusanting, persamaan dari Bangga namanya